selamat datang kembali di creative media youtube channel Seperti biasa bareng saya Bagas Nugani dan Aryo Baskoro di sini. Nah, kali ini kita balik lagi ke segmen bahas-bahas film. Tapi yang bakal kita bahas kali ini adalah drakor. Asik. Baru pertama kali nih kita bahas drakor. enaknya mainnya kan? Enggak. Jadi kan biasanya drakor tuh tontonan cewek ya, kebanyakan yang nonton cewek dan cewek tuh sukanya romance gitu loh. Dan cowok kalau nonton drakor kesannya kayak melambai yu gitu ya. Tapi ini kita bakal Kemudian enggak dong. <laughs> jadi kali ini kita bakal bahas drakor yang cowok pun juga bisa menikmati hmm. tanpa kehilangan sosok kerasnya Eh, sosok keras Sosok keras <laughs> Enggak, sosok jantanya gitu loh Sosok jantan Kesak jantanya, kesan hmm. jantannya tetap nah, langsung aja kita bahas judul film yang pertama yang judulnya Reply 1988. 1988 Nah, ceritanya itu, ini tuh unik banget, jadi kalau kebanyakan drakor tuh romance, ini tuh kayak persahabatan anak-anak satu hmm, komplek gitu loh. jadi ceritanya e, latar belakangnya adalah kayak pertemanan di satu komplek mm -hmm. satu komplek tetanggaan mm -hmm. semua tuh ada lima bocah nah itu situ sih lebih kayak kayak casual gitu lebih ngeritain sekolahnya gimana mm -hmm. terus ada yang PDKT sama salah satu temennya ternyata satunya juga suka ya kehidupan Bu saya ya. Buberta, hmm, kayak gitu tapi di sini tuh sebenarnya ceritanya light ringan-ringan hmm, aja. Light ringan. Cuma gara-gara acting mereka tuh bagus, ceritanya ngena gitu. memang <laughs> lucu, sebenarnya latar belakangnya lucu. Intinya tuh, komplek ini tuh adalah bukan komplek orang kaya. Sebenarnya komplek-komplek menengah ke bawah hmm. gitu. Komen ceritanya orang-orang menengah ke bawah. Dan di situ tuh ngeliatin bahwa orang yang lebih kaya sama yang orang yang lebih tidak berada. Hmm. Itu gimana cara berinteraksi. Hmm. Habis tuh ada satu keluarga yang dapat kupon kan ada lotre dia uangnya tahu-tahu dapat mm. banyak akhirnya dia jadi kayak okbel orang kaya bayu orang, orang kayak bayu <laughs> orang kayak baru maksudnya baru di komplek itu Dan itu keluarganya itu jadi baik ke, ke, ke itu nilainya gitu. Hmm. di sini sih ada lima apa namanya lima karakter hmm. dari sung doksun ada cho tai, ada sung won kim jong won ryu Dong Hmm, saya agak lupa <laughs> tapi ceritanya bagus lah pokoknya itu iya. yang menarik lagi di sini tuh karena dia kan reply 1988 uh -huh. ya, itu bener-bener sampai kamera yang dipakai itu sampai filter yang dipakai itu bener-bener dari tahun segitu dan latar belakangnya itu memang cerita tahun segitu hmm, kan? tahun segitu sampai uh, jadi nyeritain utamanya di olimpiade ada olimpiade gitu di korea sekitar tahun hmm. segitu ya, itu bener-bener kameranya yang dipakai tuh bener-bener square. Ya kan sekarang kan udah 16 wow. banding 9. Itu benar kamera. <laughs> itu itu benar-benar kameranya masih square, kotak, masih kotak kayak gitu. Masih kotak, kotak TV, hmm. ya, TV dulu Lagunya, itu. lagu yang dipilih pun juga lawas-lawas hmm. gitu. Uh, dan di sini juga yang unik kan nggak cuma mereka doang tuh yang bersahabat. Hmm. Orang tua mereka kan juga orang bener -bener, tuanya juga uh, bener -bener bersahabat. Jadi kayak Uh, kita kayak uh, kalau di sini adalah kayak bajai bajuri nah modalnya nah, gitu, modelnya gitu. kayak bajai bajuri cuma yang ini yang uh, jadi pemeran utamanya si anak-anaknya hmm, walaupun hmm. ya kayak side story-nya tetap di orang-orang tuanya -orang orang -orang sampai akhirnya mereka harus cabut dari kompleks itu hmm. karena ada yang tambah kaya, ada yang harus kerja itu ceritanya dari dia sekolah sampai Uwa. Udah nggak tua sih. Udah, kerja, <laughs> udah pada kerja. Ya udah, udah mapan, udah, udah dewasa. Oke, okay, uh, okay. untuk next. Selanjutnya adalah judulnya adalah Kingdom. Tahun 2018 dan 2020. 20. Jadi bagi kalian yang suka Korea. Tapi kalian juga suka yang tentang zombie-zombian. Ini cocok banget buat kalian. Jadi Kingdom ini latar belakangnya kolosal sebenarnya, Kolosal. Uh, nyeritain kerajaan Korea. Ternyata... Pada saat itu ada tanaman yang bisa membangkitkan orang mati, intinya gitu ceritanya. Dan ternyata rajanya di Korea pada saat itu meninggal. Jadi tabib-tabibnya tuh disuruh ngidupin mencari. Ya, obat buat ngidupin si nah, uh, rajanya memang lagi. Memang bisa menghidupkan kembali raja itu tapi tidak sesuai dengan keinginan mereka. Ternyata jadinya malah kayak zombie. Bener-bener kayak zombie ya, itu zombie zaman dulu lah gitu. Tetap sama tampang gigit orang, habis orang nularin. Cuma di dalamnya nanti ada twist. Nanti kalian nonton sendiri kenapa zombie itu bakal nyebar tuh kenapa. Hmm, pokoknya buat kalian tuh harus nonton dua season ya. Soalnya ini ada dua season. Hmm. Dan satu season cuma nama episode bisa nonton hmm. Netflix kan. Intinya tuh kalau diceritakan si putra mahkotanya dikirim buat misi bunuh hmm. diri kan ya. Buat nyari itunya. si nyari si tanaman hmm. itu hmm, buat bangkitin itu. si rajanya itu. Tapi di dalamnya itu Isinya lebih ke thriller. Dia condongnya ke thriller, terus sama lebih kayak complicated. Uh, biasanya, kalau di Korea, itu kan ceritanya tuh kan selalu kayak kerajaan, terus ada intrik-intrik hmm. di dalamnya. Modelnya kayak gitu itu tapi dibalut dengan thriller tentang zombie. Hmm, jadi jadi gabungan antara uh, tadi yang kayak film korea-korea yang yang -Korea, intrik-intrik hmm. itu -intrik, tambah sama zombie. Hmm kayak gitu, dan oke okay banget sih maksudnya. Dan itu masih ongoing sampai sekarang. Season 3-nya mau keluar entah kapan tapi tetap masih ada lanjutannya. Jadi kalian juga nggak boleh lewatin juga season 1 sama season 2-nya karena itu keren banget. Oke, okay, film ketiga, Abdul Stranger. From, From Hell. Hell Jadi ini diliris tahun 2019 Ini serial salah satu serial yang terbaik kalau menurut aku hmm. ya ini Yang diangkat dari? Ah, komik hmm. buat kalian hmm. yang Dari webtoon Never ya? Never, kalau kalian udah baca komiknya pasti tau lah ceritanya, hmm. kurang lebih kayak gitu Kurang oh. lebih gitu Nah ceritanya tuh uh, si pemeran utama si Yong Junwoo, Jungwoo. Jungwoo yang ternyata yang di ini, yang di hmm. film ini dia gak punya uang terus nyewa apartemen murah ya? Ya intinya dia tuh kan mengangguran tuh biasa pengangguran. Mm. <laughs> terus akhirnya dia, dia diajakin kerja sama kakak e, angkatannya dia untuk kerja magang itu mm. kan dia bokek tuh mm. boket karena pada saat pertama laptopnya tahu-tahu udah ketabrak ancur dan macam-macam akhirnya dia nyari kos-kosan yang murah mm. Kosan yang murah dia cari-cari kemana-kemana nggak ada akhirnya dia dapet Dapat kos-kosan itu, dia datengin lah ke situ. Namanya ya, Siwon Eden, ya? Hmm, tempatnya ya jelek lah, nggak mungkin, <laughs> mungkin bagus. Murah tuh, mm -mm, itu ada di lantai dua. Lantai dua, kalau nggak salah, ada di lantai dua. Udah cuma beberapa orang. Habis nah, itu, si Jungbo ini masuk lah situ. Hmm. Akhirnya, lah orang, harganya murah. Ternyata kamarnya cuma satu petak gitu. Jadi kakinya selonjornya sama meja aja, hmm. slonjor bareng gitu loh. Tahu nggak, bisa slonjor bareng. <laughs> Ya, ada meja, ada nah, beja, ya, kakinya aja mbak mentok gitu. Nah hmm. akhir, awal mulanya dari situ, tapi permasalahannya mulai muncul ketika dia ngerasa kalau tetangga-tetangga kosannya itu kok mulai kok kayaknya kok aneh-aneh ya. Pertama dia kira oh ini paling cuma perasaan aja ini karena aku nggak pernah datang ke Seoul, itu dia latar belakangnya di Seoul kan. Datang ke Seoul mungkin aku kaget aja mungkin kayak gini. Terus ibu kosnya juga meyakinkan, oh itu nggak apa-apa, itu nggak ada masalah. Nah, kan. Mas, mm, kan ngelarisin kan juga, <laughs> ya juga. <laughs> kan. Udah, setelah itu ya di ceritanya bolak-balik, bolak-balik di situ dia kerja dan ternyata di situ ada twistnya juga, sebenarnya, di serial ini ada twistnya. Si Jungwoo ini sebenarnya punya suatu kepribadian yang tidak diketahui orang lain. Intinya gitu, intinya ya, gitu ya. Nah, Stranger From Hell ini memang, uh, bisa ngomong tokoh utamanya memang satu jumbo, tapi side apa namanya, kayak side, pemeran mendukungnya itu pemeran banyak, dan tapi karakter tiap karakter itu kuat-kuat, jadi ada kembar, ada hmm. si kembar, jadi kenapa kok di sini Stranger, Stranger From Hell, ternyata tangga tetangganya ini adalah seorang si kopat si itu bukan, bukan seorang mereka. oh iya, beberapa <laughs> orang di situ adalah si jadi di sekitar lingkungan si apartemennya itu kos kosannya itu ternyata banyak orang hilang mm. ya. orang hilang dari kasus kasus pembunuhan dan ternyata pelakunya adalah tetangga tetangga Tetanggan si jong -jong -jong -jong even jong -jong sampai itu. si ibu kosnya Kayaknya orangnya baik, tahu-tahu dia kayak uh, nangis, daging, mengirin, daging, nawarin nangis, anak nangis, saya makan ayah makan, padahal padahal itu daging orang. orang nangis, nangis, manusia yang diculik hmm, ya. Negara yang diculik itu dijadi masakan, suruh rasain. Dan kenapa si Jungwo ini jadi kayak tokoh utamanya? Karena pada saat, kalau nggak salah ya Pak menurut tuh adalah ketika dia ditawarin makan daging itu, mm -hmm. dia nggak gerakas, nggak rakas makannya. Dia cuma makan satu, dia udah nggak udah, selera nangin. gitu. Nah, ternyata ada satu orang itu jadi pembunuhnya dari semua. Si pembunuh itu hmm. pembunuh yang di... Kosan murah itu di sini. Nganunya adalah uh, plotnya, dia sebagai dokter giginya, dokter gigi di salah satu tempat itu. Hmm. Ternyata, dan ternyata mereka itu bisa kumpul karena apa? Karena mereka adalah satu panti yang sama, dan yang merawat adalah si, si ibu, ibu, kos. ibu kosnya itu. Jadi, uh, di sini bakal balik ke menjadi spoiler nih. Ya spoiler lah itu intinya lah. Banyak itu. Oh banyak ya Tapi maaf udah dikasih spoiler ini tetap seru kok kalau. Asik, asik banget nonton. Jadi kalian bakal ngerasain gimana ngerinya di suasana. dari awal film tuh sebenarnya nggak begitu kerasa kalau kalau ini di film bakal jadi film kayak pembunuhan thriller dan sebagainya. Tapi dari ngambil warna tone filmnya itu memang udah sebenarnya udah kelihatan Tone, terus musik yang dipakai itu sebenarnya udah kelihatan bakal jadi tril yang lumayan uh, oh, mencekam apa? gitu loh Dan itu sampai terakhir kalian yang suka gore kalian juga wajib nonton. Karena di situ adegan berdarahnya lumayan lumayan banyak, lumayan banyak dan itu bener-bener eksplisit yang bener benar ya, nusuk tuh kepala leher ditusuk dikulitin dan macam-macam itu bakal kelihatan jelas gitu. Udah daripada kita spoiler banyak-banyak, oh, ya. Kan? <laughs> ya maaf ya. Mending <laughs> kalian langsung uh, nonton aja di hmm. Netflix, mungkin itu dulu ya, hmm. itu dulu tiga film drakor anti menye-menye. anti menye menyeh <laughs> menyeh Jadi, uh, jadi cocok bisa nonton. Hmm. Nih. Buat kalian yang belum subscribe, langsung aja klik tombol subscribe, nyalain loncengnya, like video ini, share ke semua social media kalian. Terus kalian kalau pengen kita review film apalagi, di Netflix atau di mana, mau film tahun berapapun kita bakal... Mau Korea, Sibabe uh. dan macam-macam oke okay, semua. Bisa ditulis di komen. Hmm. Saya bawa segini, Mbak bagian di sini. <laughs> dan Arya Mascaro di sini. Sampai jumpa di video kita berikutnya. Dadah. Badai.